Kota Payakumbuh Selamat pagi dari Kota Payakumbuh yang menyapa Kota Payakumbuh ini terletak di Provinsi Sumatera Barat guys Begitu kita tiba di pusat Kota Payakumbuh Kita akan bertemu dengan Tugu Adipura Nah ini dia Tugu Adipuranya guys Adipura adalah sebuah penghargaan ya Bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan Serta mengelola lingkungan perkotaan Tugu ini sangat menarik perhatian sehingga yang arahkan kamera khusus ke sini guys. Sekarang mari kita jalan-jalan dan melihat suasana kota peraih Adipura ini. Dan konon katanya Payakumbu sudah berkali-kali ya meraih Adipura. Sekarang kita sudah berdiri di depan bangunan yang bertuliskan Pasar Payakumbu guys. Yuk kita keluyuran ya di Pasar Payakumbu, Sumatera Barat. Nah ini dia Pasar Payakumbu guys, ayo kita masuk ke dalam ya, sekarang kita akan melihat seperti apa sih pasarnya, kita coba saja ya, dari sisi sebelah sini terlebih dahulu, ayo kita masuk guys. Begitu masuk, langsung saja yang melihat nama toko Nagoya Wah, belum hilang ini dari ingatan Eyang ya Soalnya Eyang baru saja kembali dari jalan-jalan di Nagoya Batam guys Bukan Nagoya Jepang ya Jalan-jalan ya, sekarang kita lihat mereka ini jualannya ternyata ada elektronik ya Seperti itu, ini apa ini? Ada jam-jam tangan seperti ini Ini ada peralatan listrik Eyang melihat ini seperti toko makanan, pakaian ini random ya kayaknya nih di toko ini mungkin semuanya ada ya Semua, nah, kita masuk yuk, kita mau lihat lagi apa aja yang dijual di sini Sekarang kita coba yang sebelah kiri dulu pasarnya Apa saja dijual di sini karena pasarnya itu tadi ada sebelah kiri ada sebelah kanan Nah sekarang kita yang sebelah kiri dulu nih kita lihat ini adalah baju-baju sport ya dan ini ada yang jualan tas, sepatu dan masuk ke sini guys sepertinya ini adalah pakaian jadi semua ya sekarang kita akan lihat-lihat nih pakaian jadi yang ada di sini wah ini kayaknya simple nih yang model ini yang nanya ya halo nih yang ini berapa nih yang dress ini nih, long dress Nih, <laughs> uh, kalau ditawarin 4,5, belinya aja 3,75 300 deh nih Boleh nawarkan 300, iya lebar tahu Tangannya juga bagus kan, balon seperti oh, itu Tangannya oh, balon, oh, kalau terpakai ini bagus 300 ya <laughs> Boleh dong, 300 3,5 pas 3,5, ya oke okay dah, bungkus Nah, sekarang kita jalan lagi ya. Ternyata bajunya di sini lumayan dan harganya tidak terlalu mahal-mahal. Boleh nih buat belanja. <laughs> sekarang kita jalan lagi ini kemana nih? Kayaknya ini jalan menurun, dan di bawah sana itu seperti pecah belah semua ya. Pecah belah ya, kita nggak lihat ya ke sana ya. Sekarang kita menuju ke sini. Di sini masih seperti yang tadi. Ini hanya baju-baju semua. Seperti ini, masih baju-baju semua hmm, yang gak beli. Ya, udah beli satu-satu aja. Udah, kita lihat-lihat aja yang lain, ya guys. Ya, ini sekarang kita, oh, yang ini nih, gak usah deh, jalan aja. Dan ini nih, kita lihat jilbab, guys. Ini banyak jilbab, ya, warnanya juga keren-keren. Sekarang, eyang mau nyari yang gede, kita nyanyi sama udah ini, udah udah nyari jilbab yang tiga yang oval oh pendek yang ya. agak panjang itu nggak ada biasa ada biasa ada tapi lagi habis tapi kalau yang ini berapa yang pendek? ditanya aja kan ya ini tiga lima oh tiga lima ya Gitu guys ada jilbab yang harganya tiga puluh tapi barangnya habis barangnya habis nyari nyari jilbab yang oval itu tapi yang panjang tadi ketemu di sana pendek. Oh yang dalam, Kak. Heeh, uh, uh, yang untuk orang dewasa, dia maunya tiga lapis, ada? Oh, enggak ada deh, Kak. Seruti berarti itu. Enggak masuk yang tiga lapis, todokan. Uh, seruti bahannya seruti. Oh, uh, kalau dua lapis harganya berapa? Tapi enggak mahal toh, Kak? Oh, ini enggak oval ya? Enggak mahal. Eh, uh, kalau model gitu berapa? 70, Kak. 70 ya. Tapi disuruh cari yang model itu. Eh, Oh ya ya. Oh gitu ya ya, ya. Hmm. Ini nyari ini soalnya. Tadi di sana udah ketemu, tapi nggak ada yang. Uh -uh. Hmm. Kalau udah pakai manik-manik gini. Ada yang, yang mana Pak? Oh ya, yang pakai manik ini Pak. Oh 90 Oh dia beda ya? Oh, oh beda. Aduh. Cari. Wah, ternyata di toko ini jilbab yang yang cari itu nggak ada, guys. Anggap apa, apa ya. Kita jalan aja dulu keluar dari toko ini. Kita coba cari-cari ke toko lain. Siapa tahu dapat ya. Ini juga banyak ini. Tapi coba kita jalan aja dulu. Kita akan lihat-lihat dulu, guys. Itu nyari apa jilbab yang oval ya, yang kayak gini nih apa sih ya? Seruti. Ini seruti ini. Iya. yang nah, Berapa lapis nih dua? Tiga. tiga. Oh terlihat kayak dua ya? Yang terlihat tiga ada nih. Gini, sama. sama. ya? Hmm. Hmm. Yang ini berapa yang kayak gini? Uh, ini kalau Hah? Selain Oh gitu. 85 Iya. coba pegangnya, saya, saya, saya, saya tes. atas muka, saya cocok warna ini oh enggak loh ini saya warna warangnya hitam hitam ada orang? enggak, uh. orang hitam dikasih hitam oh. uh. kayak dirimu udah pakai putih pakai hitam, cantik ini kalau langsung dicoba gini boleh enggak? coba apa? masak apa? Lho, Manis katanya guys Karena dibilang manis Kita belilah jilbab ini ya Oke setelah kita beli jilbab Kita jalan lagi Gitu guys Gitu guys Gitu guys Di sini banyak banget ya Sekarang kemana lagi kita nih adalah sepatu Lihat sepatu banyak sekali Aneka warna Ini juga banyak sekali jilbabnya menggoda Banyak tas-tas ya Ya ampun Kita jalan aja lagi Jangan tergoda ini hanya lihat-lihat, ya. Window shopping, jangan kebanyakan belanja. <laughs> ah, tahan godaan, ini barangnya bagus-bagus dan juga tidak terlalu mahal di sini. Sekarang kita masih di dalam kawasan yang menggoyahkan iman. Menggoyahkan iman untuk belanja, guys. Tapi enggak ya, kita harus kuat iman nih. Kita memang harus jalan. Ini sebenarnya ada jalan ke sana lagi, tapi kita jalan ke sini aja ya. Kita jalan ke sini aja. Kita lihat-lihat aja nih. Mudah-mudahan nih kuat iman, ya. Oke, sekarang kita sudah berada di luar. Nah, sekarang kita sudah keluar ya. Keluar di antara. Uh, pertokoan di sana dengan pertokohan di sini dan sekarang nih di depan eh, yang, eh, yang lihat eh, banyak yang jualan kue guys kue guys <laughs> kita sembarnya wow kuenya banyak banget guys yang mau lihat ya ini banyak jajanan pasar dengan bentuknya yang aneka ragam juga aneka warna ada donat ya bolu gulung, bolu pelangi, apalagi ini ya nah kita dikasih plastik ini guys sama yang jualannya berarti ini langsung milih kita ya seperti itu ayo kita pilih ini apa ini? pakai pertama Perkedal ini berapa ini? Oh, Perkedel kentang 2.000 guys Beli langsung ya Tuk aku nanya, ini berapa? Itu 2.000 Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu ribu Dua ribu Dua Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua Ini seribu Oh, Dua seribu Dua ribu Dua ribu Dua ribu ini ini berapa? ribu Dua ribu ribu Dua Dua ribu ribu Dua ribu Dua ribu Ini ribu Dua Dua ribu ribu Dua ribu ribu Cantik manis 2000 yang jual lebih cantik. Biarlah oh, <laughs> kita naik ke atas. Oke sekarang kita jalan ke sini ya. Ini sekarang kita sudah berada di atas. Oke lah sambil jalan-jalan di pasar Payakumbu ini kita cerita cerita sedikit ya tentang Payakumbu. Payakumbu ini berjarak hanya 32 km dari kota Bukit Tinggi guys kalau Bukit Tinggi tahu dong itu adalah kota wisata ya kota dingin yang ada di Sumatera Barat juga dan cerita-cerita tentang Payakumbuh ini ini letaknya sangat strategis sekali karena merupakan jalur lalu lintas angkutan darat antar provinsi Sumatera Barat dengan provinsi Riau jadi kalau dari Bukit Tinggi kita mau ke Pekanbaru lewati kota ini pastinya dan seperti yang kita lihat tadi Tugu di luar sana Ternyata payak kumbu ini sudah berkali-kali mereka mendapatkan penghargaan Adipura Mantap ya dan Payakumbu ini juga menyimpan pesona alam, guys. Ada beberapa tempat wisata yang ngehit di Payakumbu. Sebut saja Jembatan Kelok 9. Nah, ini sudah pernah nih, eyang vlog ya setahun yang lalu. Kemudian juga Lembah Harau itu juga sudah pernah di vlog. Kemudian ada juga Rumah Gadang Sungai Baringin. Ini eyang sudah pernah ke sana dan sudah pernah dibuatkan videonya. Sebenarnya masih banyak ya tempat wisata di Payakumbu ini. Tapi eyang tuh belum pernah ke sana. Eyang tuh pernah dengar namanya tuh Ngalau Indah. Seperti apa? Yang belum tahu. Kapalo, Banda Taram juga nggak tahu seperti apa. Semoga suatu hari bisa ke sana dan akan kita buatkan video ya. Oke, itu dia sedikit cerita tentang Payakumbuh ya. Sekarang kita lanjut untuk cuci mata, melihat-lihat barang yang ada di pasar ini. Ini khas di sini ya? Iya. Ini ya. Ini ditenun atau apa nih? Ya, ditenun kak. Ya? ya? khas Padang. Khas padang. Ya. Ini bukan yang pada kayak itu bukan ya? Bukan. Padang, padang, Padang nih. Tanya aja ini berapa nih? rp lemas selendang langsung lemas tengah tuh 550? iya, 550 oh <laughs> iya ini bagus kan ini modal terbaru kak ini modal terbaru? biasanya nggak ada selendang kan sekarang dikasih selendang oh iya dari pasar ini nyambung ya ada. ke pasar ini. soalnya dari pasar ini nyambung ke pasar yang satu lagi seperti ini pasar yang di atas ya satu lagi jadi kita hanya turun di sini kita nggak usah turun ke sana kita langsung saja naik ke sini oh, oh, oh. dan <mulai> melihat suasana pasar dari atas jembatan yuk Seperti ini ya aduh aduh agak silau ya oh, ada agak silau. Oh. silau itu sebenarnya di sana itu ya kelihatan gunung ya tapi kayak silau matahari mudah-mudahan Hasilnya tidak silau Cuacanya sangat cerah ya Jadi silau kalau lihat keluar Sekarang yang putar aja kameranya guys Sekarang kita lihat ya Seperti apa sih suasana pasar ini Dari atas kita lihat Dan memang bersih dan rapi guys Lihat aja rapi kan Rapi parkirnya seperti itu Dan tidak ada sampah Pantas dapat Adipura Lalu kesini ya Nah nanti kita akan jalan lewat sini nanti turunnya di situ, itu itu, tangga itu nanti kita turun ya oke, kita lihat di bawah, oke sekarang kita ke sini dari sini sekarang kita turun turun di tangga hap, hap, hap nah, mulai dari mana ya? Eh, dari sini deh dari sini ya, ah. turun dari sini turun, turun hati-hati, hap, hap, hap Nah, sampai bawah oh Nah, kita sudah sampai di bawah ya Sebenarnya kita mau keluar nih dari pasar Tapi dasar Eyang nih tergoda lagi nih Melihat ada yang sedang ngasah batu akik Kita lihat sekilas ya Sebelum kita keluar dari pasar ini Kita lihat-lihat nih, ada batu akik ini Banyak ya, bagus ya Wah, bagus-bagus ini Ada kecubung, merah ada lima